Wahyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di requestan slot PGSoft. Kali ini gua disuruh main Dream of Macho, ya men. Ya. di 50 50.000 aja ini untuk memenuhi requestan viewers ter tercandi-candu. Ter <laughs> Semoga dapat yang mewah-mewah. Ini Dream of Macho ini uh, sama aja kayak game-game PGSoft MegaWays lainnya, men. Kayak Lucky Neko juga. Uh, sama dia uh, tapi dia bisa di uh, maksudnya bisa di buy gitu ya lakineko juga bisa di buy kalau kayak yang uh, mungkin yang ada beberapa yang game uh, modelnya kayak gini tapi ada yang nggak bisa di buy free spin tapi kalau untuk modelan West pg sauce tau gue bisa di buy semuanya dan ini juga uh, kayak West gini ada batasan yang main untuk di misalkan Maksimalnya di, uh, di bed sekian dia bisa dibayar Setelah update itu nggak bisa dibayar meneh. Dan ini walaupun cukup baik di sini. Ini sketchernya empat ya, meneh. Ya. Sketchernya kita butuh empat untuk dapat gratisan. Kalau nggak dapat ya udah kita belajar aja. Ini cukup bagus juga untuk uh, jackpot ya, ya. Kalau dikasih, man, ya. top simbolnya ini yang perempuan seksi itu, men dan mobil Lamborghini ya ini premium simbolnya pokoknya yang bergambar-gambar itu salah satu premium simbol tapi yang paling gede tetap yang Wadon nih dan wild-nya ini bisa kayak wild-nya ini kayak Janemen, kayak the uh, riders of gen ya jadi kalau wild-nya itu ada angkanya gitu misalkan angkanya tiga berarti dia di disitu sampai tiga kali connect gitu Yeah. nah kayak gini men tu kan dua dia konek terus satu baru dia hilang gitu dan oh ini jauh banget wela cuy tapi ini masih dikasih well terus cukup bagus banget dan nggak ada menang-menangan besar ya karena nggak ada perkalian juga ke keluar ya gitu uh manis banget wela sampai ujung untuk menang besar kita di sini semua game pgsol kalau koneknya sampai ujung itu tambelnya berkali-kali lipat, men. Dan uh, ini udah profit kreditnya dari modal 50.000. Semoga manis-manis banget ya, men di sini. <guluh> Sebenarnya gua tuh biasanya main Fit Bonanza di Pragmatic Play, tapi karena banyak banget viewers yang minta gua buat mainin game PG Soft Yodo gua suruh mereka request aja mau main PG Soft yang mana gitu dan bermodalkan receh aja jadi oh manis banget ini kalau uh, gue beri bilang kalau di depannya simbol top yang cewek itu cukup baik dan ini semoga kita dapat profit dan gue selalu jangan pernah menggunakan uang beras pakai hasil bebas karena tidak selalu putaran slot itu bagus ya jadi jangan pernah jadi pemain yang ganas jadilah pemain yang cerdas ya games ya nah sini tutorial tutorial pemain pegasoft semuanya ada di sini men jadi, yang belum tahu, my is the king sweet bonanza and the king pegas of anjay <laughs> itu julukan dari keluarga gua, anjay. <laughs> dan terima kasih yang sudah selalu support. Jangan lupa terus support di tonjok, tombol subscribe, recommend, dan sharing, biar gue makin semangat, biar makin cebuhi. Ini wellnya nongol mulu loh, ini gacor parah cuy, ini game sebenarnya cuy kalau begini lagi gacor dia. Nah, ya semoga kita dapat profit yang baik di bermodalkan 50.000. Jadi jangan di-skip dan jangan dilewatkan dan jangan lupa di-share, jangan lupa di-komen juga. Yang mau request-request game pegasus selanjutnya silahkan di komen aja ya. Tapi jangan yang susah-susah. JP-nya maksudnya.